Oke, okay. halo semuanya. Selamat malam. Selamat datang di Talks on Ikra ya. Uh, hari ini uh, acara bagian rangkaian acara dari kelas Data Ikra. Saya Indian Rahmanda, uh, Malam ini akan menjadi host di Talks on kita ke-29 untuk Ikra dan Telkomsel kerjasama Ikra dan Telkomsel dengan tema Solving Business Problem and Create Actionable Solution Using Data Analytics. Nah. Mungkin sebelum kita mulai uh, talkzone pada malam ini, saya mau info dikit ya uh, sekilas tentang IKRA. Buat yang belum tahu, jadi IKRA adalah perusahaan yang berfokus pada technology and talent development di area data, area data business innovation sebagai solution enterprise buat individu maupun buat enterprise. Nah, ada banyak sebenarnya program dari IKRA, mungkin salah satunya yang mau saya ceritakan di sini adalah kelas data. Nah, kelas data adalah program ikra yang memberikan berbagai kelas belajar data yang terbuka buat publik sesuai dengan tagline kami, Analytics for Everyone. Jadi, talkson uh, yang teman-teman ikuti malam ini merupakan contoh program dari yang ada di kelas data, gitu yaitu bentuknya live streaming webinar yang menghadirkan para profesional dan ekspertis di bidang data. Oke, okay, uh, selain itu, uh, kita juga punya... Uh, program namanya Solver Society nah kalau program Solver Society ini dia bentuknya program membership uh, 6 bulan, dikrak nah fokusnya lebih ke pembelajaran dan pengembangan critical thinking dan problem solving, tapi basisnya data dan mengerjakan proyek bareng-bareng jadi barengan sama mentor dan komunitasnya nah Solver Society itu sebenarnya kita pengen mempertemukan sih, antara subject matter expert sama data enthusiast gitu. jadi bareng-bareng ngerjain project-project yang terkait social issue di Indonesia. Nah, untuk yang tema bulan Februari 2021 ini, itu temanya ke pariwisata atau smart tourism. Beberapa benefit dari Solver Society adalah akses ke talks dan hands on juga. Jadi kalau daftar Solver Society, otomatis dapat akses ke talks on, hands on, sama digital learning dan materi pembelajaran IKRA yang lainnya. Buat info lebih lanjut, bisa kunjungi website IKRA di www.ikra.com Slash solver strip society atau hubung email di solver society at ikra.com Bahasa Inggris semua kecil, semuanya solver society at ikra .com. Nah, malam ini talk on kita, kita berpartner sama Telkomsel. Jadi, Telkomsel adalah mungkin teman-teman jenis -teman semua udah tahu ya, operator telekomunikasi seluler digital terdepan di Indonesia saat ini sudah punya dari seribu tujuh ratus juta pelanggan. Uh, bukan hanya kota besar, tapi juga ke pelosok-pelosok daerah. Nah, Telkomsel ini selalu mengimplementasikan teknologi berbasis broadband terkini, termasuk menjadi yang pertama melakukan uji coba 5G network di Indonesia. Nah, di Telkomsel sendiri ada bisnis digital uh, layanan dan produk Telkomsel itu meliputi mobile gaming, digital entertainment, digital advertising, digital lifestyle, uh, mobile financial services, enterprise. Solution sama Internet of Things Jadi kunjungi dan follow Instagramnya Telekomsel kalau mau tahu lebih lanjut at Telkomsel dan at live at untuk pengge, uh, info lebih lanjut ya tentang Telkomsel. Oke, okay, uh, nah spesial di malam ini kita kedatangan uh, narasumber yang luar biasa nih uh, kita kolaborasi ya dengan Telkomsel. Uh, uh, Temanya analytics in telco industry yang sudah sampai sebutkan sebelumnya. Tema spesifiknya hanya adalah uh, solving business problem and create actionable solution using data analytics, di mana kita bisa belajar insight menarik bagaimana caranya perusahaan dapat mencegah pelanggannya untuk pindah provider atau mengakhiri subscription, dan bagaimana aksi kolaboratif antar departemen di Telkomsel dapat meningkatkan kerja kinerja bisnis. Sama uh, malam ini kita. Dibantu sama Mas Andi Buono. Nah, Mas Andi sendiri uh, sudah berpengalaman bekerja di Telkomsel lebih dari lima tahun dan saat ini menjabat sebagai Senior Data Scientist di Telkomsel. Oke, uh, Mas Andi, apa kabar nih Mas? Halo, Andy. sehat ya Mas ya. Sehat. terima kasih. Semoga sehat selalu. Oke, Mas Andi, uh, thank you banget, terima banyak udah gabung uh, sama Ikra di talkson malam ini uh, mungkin sebelum masa dimulai ya mas saya mau uh, share sedikit uh, rules kita malam ini biar sama-sama enak nah uh, uh, minta tolong buat semuanya untuk tetap stay tune di sesi talkson malam ini karena yang mengikuti hingga akhir acara itu berkesempatan mendapatkan voucher class on baik kelas data ikhlas senilai 750.000 ribu untuk tiga orang pemenang jadi lumayan ya ya syaratnya harus ikut sampai akhir, nah nanti pemenangnya akan diundi dan diumumkan besok, yaitu di Jumat 29 Januari sekitar jam 8 malam di Instagramnya at data underscore yang belum follow, di follow aja, at data underscore nanti pengumuman vouchernya di situ. Selain itu, di akhir sesi juga nanti kita akan kasih link untuk pengisian feedback form sebagai persyaratan untuk memperoleh e-sertifikat, jadi teman-teman yang pengen dapat e-sertifikat, bisa diisi feedback form -nya. Selain itu teman-teman uh, bisa update juga uh, apa yang dipelajari malam ini. Nanti materinya pasti seru. Uh, ke Instagram kamu dan jangan lupa caption talks on kami uh, tag di at underscore id dan at underscore Dan satu lagi at Dah, gitu aja. Tanpa berlama-lama, langsung nih Sandi, uh, Zoom session, dan microphone saya perserahkan. Oke, okay. oke, okay, selamat malam teman-teman. Uh, saya akan mengawali sharing saya malam ini dengan ucapan yang mungkin sering kita ucapkan ketika video conference ya. Apakah slide saya sudah terlihat? Kalau sudah terlihat, saya kita lanjutkan. Oke, okay, jadi malam ini saya akan membawakan sebuah tema yang mungkin kalau teman-teman kemarin ikut dari tweet sebelumnya di Talks on 27 dan 28, ini adalah salah satu implementasi dari Mungkin yang top 27 adalah tentang platform data yang kita gunakan di Telkomsel. Kemudian top 28 adalah cara kita menentukan personalisasi produk untuk konsumen kita atau customer kita. Nah ini di top kali ini saya akan mencoba untuk menjel, menyampaikan implementasi realnya untuk salah satu problem yang ada di dunia Telko ini. Oke. Okay. Jadi, malam ini saya akan membahas di tiga bagian utama. Ya. Yang pertama adalah menjelaskan sedikit tentang churn problem di telekomunikasi industri. Kemudian, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah churn. Yang terakhir adalah, apa yang kita bisa lakukan Intel Comcell side. Ya. Apa yang kita bisa lakukan secara organisasi untuk mencegah cern itu sendiri. Oke. Okay. Nah, untuk teman-teman atau yang belum begitu mengenal istilah John John itu istilahnya sederhana adalah event di mana pelanggan kita atau orang yang berbisnis dengan kita itu itu berhenti berbisnis dengan kita. Nah ini sebenarnya intinya adalah seseorang yang atau pelanggan yang tahu-tahu tidak membutuhkan atau atau menghentikan kebutuhan dengan kita. Nah, terkait dengan industri, nah ini kita bisa lihat, terkait eh, dari industri sebenarnya, telekomunikasi ini tidak yang terjelek, ya, tapi juga tidak bisa dibilang bagus. Jadi kalau kita lihat ini dari data yang ada di Amerika, sebenarnya, yang paling jelek adalah retail dan online retail. Jadi memang ini sangat sangat biasa ya kita pindah-pindah tempat membeli barang mana yang diskonnya lebih banyak atau apa. Karena tidak ada attachment dari uh, suatu seseorang terhadap keputusan mereka untuk membeli di suatu retail. Nah setelah itu sebenarnya setelah retail itu adalah sebenarnya telekom dan ini sebenarnya cukup jelek juga maksudnya untuk dari industri yang lain karena seiring dengan perkembangan zaman, orang tidak terlalu apa ya, tidak terlalu istilahnya affinity, tidak terlalu terpasang dengan operator telekomunikasi itu sendiri karena kita tahu kalau di negara-negara barat memang ada number portability dan lain-lain yang menyebabkan mereka switch operator itu tanpa ada penalti yang cukup berarti nah, kenapa ini menjadi problem ya sebenarnya, kan sebenarnya ini 21% ini adalah pelanggan di tahun itu misalkan di suatu tahun itu yang meninggalkan suatu operator. Dan ini bisa bisa operator A atau operator B. Nah, kenapa ini menjadi cukup penting sebenarnya? Nah, karena kenapa? Karena churn itu hinder growth. Jadi churn itu menahan e, perkembangan dari bisnis kita. Jadi ketika kita sudah e, capek-capek atau kita sudah memutar otak untuk memenangkan hati orang untuk memakai servis kita, tetapi jika orang yang meninggalkan servis kita itu lebih banyak, sebenarnya kita tidak growth atau kita bisa shrinking lah kita tidak berkembang nah, untuk kondisi Telkom sendiri, sebenarnya ada dua masalah concern ya di zone ini, sebagian besar itu adalah difuel oleh disatisfaction atau low, low level of satisfaction. Jadi, intinya apa yang ditawarkan oleh suatu operator telkom itu tidak bisa memuaskan atau tidak bisa memenuhi kebutuhan pelanggan. Kebutuhan pelanggan ini dalam arti luas. Jadi, intinya selain kebutuhannya juga mungkin dari sisi apakah dia mampu atau tidak membeli suatu produk. Kemudian bagi kita sendiri, bagi industri-industrinya itu sendiri, sebenarnya turn itu substantial cost. Jadi, ketika pelanggan itu turn, banyak cost yang sebenarnya kita, kita harus balikan ketika kita mau win back. Jadi, intinya, pertama adalah, mungkin yang paling jelas adalah ketika kita mau mengakusisi pelanggan lagi, karena kita sudah kehilangan, kita harus invest, atau kita harus ada cost untuk memberi, minimal membeli, membuat SIM card atau kita harus beriklan di TV, kita harus membuat suatu campaign lagi untuk memenangkan lagi. Nah ini adalah data-data di Amerika ya. Kita coba Zoom di Indonesia. Oke kalau kita lihat secara tahun dari, ke tahun sebenarnya dari ta di dua tahun terakhir ini sudah cukup membaik ya dari tadinya 20% seperti di Amerika. Kemudian kita cukup membaik. Nah ini ada sebenarnya ada event besar yang membuat ini terjadi. Ini terjadi karena pada akhir 2018 dan eh, di 2018 ada kebijakan pemerintah untuk semua SIM itu harus diregistrasi dan limited number SIM per NIK. NIK itu mewakili penduduk Indonesia. Jadi KTP itu ya nomor KTP. Nah ini sebenarnya cukup mengurangi permasalahan ini. jadi kita mungkin memang susah mengakuisisi orang tapi pelanggan yang kita dapatkan itu lebih berkualitas jadi kita bisa lebih berkonsentrasi untuk memenuhi turini mereka yang lebih panjang lah intinya nah kalau kita lihat dari hasil survei yang terbaru yang itu sebagian besar untuk memilih operator adalah strong sinyal Kemudian yang kedua dan ketiga ini sebenarnya lebih ke masalah personalisasi ya bonus affordable price dan lain-lain. Nah kalau kita lihat uh, data ini sebenarnya kan orang bisa bilang oh sebenarnya John ini cukup cukup apa ya cukup cukup bagus lah trennya turun deh tiap bertahun Tapi sebenarnya kita juga harus ingat. Uh, Nah, penetrasi mobile subscriber di Indonesia itu sudah 350 juta ini berdasarkan data terakhir. Jadi secara teori satu orang Indonesia itu sudah ini sudah melebihi jumlah penduduk Indonesia. Nah, pertanyaannya kan untuk semua operator ini bisa berkembang, kita akan saling mengambil orang lain dari operator lainnya. Inilah jadi permasalahannya ketika operator lain bisa meng sebenarnya itu adalah zone bagi Telkomsel itu sendiri. Oke, jadi itu masalahnya. Kita lanjut untuk keduanya. Setelah kita tahu itu masalahnya, kita tahu what we can do to preventionnya. Apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah con itu sendiri? Pertama adalah identify who is going to con. Jadi kita harus mengetahui siapa yang akan ceng supaya kita bisa melakukan satu kan nah sebenarnya ceng ini sendiri itu adalah masalah klasik di machine learning kalau mungkin teman-teman yang data yang sudah sudah belajar dan mungkin sudah menengah sudah pernah itu akan banyak sekali contoh-contoh ini seperti di sini ya di Kaggle kita bisa lihat hampir banyak sekali ada seribu notebook tentang churn prediction dan ini sudah menjurus ke ya Jadi ini sangat sebenarnya masalah klasik di dunia mesin learning, jadi banyak implementasi yang bisa kita belajar, kita bisa lihat dan lain-lain. Intinya adalah kita membuat classifier dengan targetnya is churn or not. Jadi kita mencari, membuat mesin yang bisa membedakan seseorang itu akan churn atau tidak. nah Simpel kan sebenarnya atau ada sesuatu yang dibalik ini. Jadi kalau kita lihat sebenarnya itu tidak mungkin tidak sesimpel yang kita bayangkan ya. Jadi kita bisa mempredik apa cend atau tidak cent tapi sebenarnya ada banyak faktor. Jadi cend di toko ini merupakan perjalanan yang cukup panjang ya. Jadi dari singkat itu diterima pelanggan, kemudian dia aktif, dia konsum dengan transaksi di toko, toko kemudian ketika dia tahu-tahu menghentikan dia tidak memperpanjang tidak tidak membeli kuota lagi dia tidak meraicas nomornya lagi kemudian kalau kartu halo mungkin dia apply di beberapa hari untuk pemutusan nah kemudian sebenarnya untuk kasus prepaid ini ada namanya setengah jadi setelah kita bertransaksi kartu itu akan dia, akan tetap dinyalakan oleh telkomsel dan itu namanya grace period mungkin banyak yang tahu kalau misalkan ada yang paling sering adalah grace periodnya 30 hari itu setelah itu kartu akan di delay oleh itu kita bisa bilang itu dianggap churn ya tapi ketika 30 hari masa kius ini pertanyaannya kan apakah kartu-kartu ini masih di di dipegang orang atau makan mungkin sudah dibuang gitu loh jadi mungkin setelah orang oh ini sudah cukup, aku selesai, ini sebenarnya sudah tapi kita sebenarnya di telekomsel masih mendetiknya di sebagai Kris karena memang baik kita per awal, ketika kita perjanjian awal bahwa akan ada gris period sebelum kartunya delete nah ini menjadi penting, karena sebenarnya klasifikasi target kita ini cukup harus kita perhatikan, dan ini, ini adalah masalah bisnis, pertanyaannya adalah kalau pendeletan 30 hari ini kan sebenarnya legal term. Jadi kita punya TOC, TNC, term and condition ya istilahnya, bahwa ketika tidak tidak misi ulang, misalkan kita akan turn. Tapi secara bisnis sebenarnya people itu atau subscriber kita itu turn ketika dia terakhir melakukan aktivitas ini. Jadi in in business term sebenarnya kita tidak bisa secara langsung misalkan ya tadi kan klasifikasi dan target ya kita harus secara bisnis kita harus banyak berdialog juga terhadap orang-orang yang orang-orang yang mengetahui perilakunya di lapangan ya sebenarnya dan mungkin dengan data-data yang ada kita harus bisa mengekstrak sebenarnya queue untuk turn itu di mana apakah benar benar di sini ketika kita memutus, istilahnya memutus kontraknya, atau jauh di sebelumnya. Nah ini cukup menjadi konsiderasi kita di Telkomsel ya, di mana kita harus melabeli suatu permasalahan di mesin learning itu dengan tepat. Nah setelah kita bisa tahu label itu dengan tepat, dan ini pastinya harus kita consider ya, karena mungkin kalau kita salah melabeli, misalnya kita melabeli di sini, ini pelanggan sudah pergi, jadi kita nggak bisa melakukan apa-apa karena kan sudah sudah menjadi aktif. Nah, paling tepat adalah melabeli di mana pelanggan itu sebenarnya sebenarnya dan masih kita bisa melakukan sesuatu. Jadi sekitar di sini. Nah, kemudian sama seperti permasalahan machine learning biasa, kita mem membuat propensity ya dari data-data yang ada. Nah, ini adalah behavioral data, adalah berapa transaksi yang mereka lakukan di telkomsel dan kemudian mungkin kondisi jaringan ketika di daerah mereka. Nah kemudian kita dapat skor di mana subscriber itu untuk propensity-nya. Jadi kita sekarang udah menyelesaikan masalah pertama, di mana kita bisa mempunyai skor di pelanggan apakah dia akan churn atau enggak. Kemudian kita kembali ke permasalahan yang kedua. Jadi yang kedua adalah setelah kita tahu, kita harus mempersuasif mereka untuk stay. Jadi kan percuma juga kita sudah memprediksi, kemudian jadi prediksi kita tidak tidak tahu apa yang harus kita lakukan kemudian. Yang kedua adalah kita mempersuasif tentu saja. Dan ini juga kelihatannya ini sebenarnya masalahnya gampang. Maaf. Nah. Untuk mempersuade orang stay itu kan gampang sebenarnya. Jadi kita kasih freebies aja, hampir semua pelanggan Telkomsel nggak akan nggak akan cern gitu kan. Ya. Tapi kan itu nggak masuk akal. Maksudnya dari segi bisnis dan lain-lain, kita kita nggak mungkin uh, membuat seperti itu. Yang kita yang kita harus lakukan adalah kita harus membuat atau menawarkan relevan products untuk mensimulate orang-orang yang kita anggap mau cern itu tadi yang high score of propensity to cern dengan me mengontrol potensial sel. Nah ini, walaupun kelihatannya seperti uh, bisnis banget ya, kapital satu apa ya, tapi memang kenyataannya kita memang harus bekerja, atau kita sebagai bisnis kita harus tetap menghasilkan sesuatu ya, tanpa mengurangi. itu. Nah ini mungkin kalau dari teman-teman yang kemarin ikut di top 28 ya, kita di Telkomsel untuk mempersuade itu kita menggunakan pendekatan uplift model. Jadi uplift model ini mengeksploitasi average treatment effect atau efek treatment untuk rata-rata. Jadi intinya adalah kita memprediksi apabila kita tidak melakukan apa-apa terhadap pelanggan itu adalah misal besarnya segini value-nya mereka. Apabila kita treatment, misal dengan treatment satu, dia akan menambah berapa valuenya. Kemudian apabila dengan treatment yang kita kita treatment dengan treatment nomor 2, itu mungkin bahkan bisa menurunkan valuenya dia itu sendiri. Nah ini pendekatan yang kita pakai untuk menyelesaikan permasalahan yang kedua. Nah untuk menggambarkan ilustrasi aplikasi model itu sendiri model ini akan memilih best product, with provides high reactivity of customer. Jadi, intinya kalau kita di-churn ini, kita kan, goal utama adalah membuat pelanggan itu reaktif lagi. Jadi, dari pelanggan yang mau tidur, kita coba untuk bangkitkan lagi. Nah, ini sebenarnya skor-skor ini mewakili, adalah ini sebagai contoh aja. skor ini mewakili kemungkinan uh, suatu pelanggan itu bisa reaktif lagi. Nah, ini uh, update model ini akan membandingkan nih, si pelanggan ini ketika dia dapat treatment ini dia 0,5 misalkan kemudian di treatment ini 0,6 kemudian di treatment 63.000 misalkan dia dapat 0,880. ini besar ya kemudian ketika kita, dengan treatment yang naikkan, ini 0,5 nah treatment treatment ini kenapa treatment ini bisa menghasilkan angka-angka ini kini kita peroleh dari proses test and learn dari sebelumnya jadi kita melakukan eksperimen semacam epites di mana kita membuat orang dengan target dan kontrol. lah Kita kasih campaign ini dan tidak, nanti dia akan menghasilkan berapa si targetnya ini. Nah, dengan pendekatan ini model akan memilih treatment yang menghasilkan kemungkinan besar dia reaktif lagi. Jadi, di dalam hal ini misalkan saya kasih contoh di 63.000 Nah pertanyaannya kenapa sistem nggak ngasih 191.000 ini aja? Karena ini kan pasti pervalueable bagi telkomsel Tapi mungkin dari eksperimen kita sebelumnya produk ini itu mungkin kemahalan bagi pelanggan. Jadi secara skor dia akan turun lebih drastis. Jadi, jadi pentingnya ini adalah kita bisa memberikan treatment yang paling efektif untuk activity pelanggan. Okay. Jadi, permasalahan drone ini kita bisa dekati dengan personalisasi penawaran ke pelanggan yang akan memberikan efektif yang paling besar untuk activity bagi mereka. Kemudian, kita pindah ke topik yang terakhir. Jadi, setelah kita bisa tahu siapa yang jual dan kita bisa offer secara personal, sebenarnya drone itu sendiri kan masalahnya mungkin tidak hanya pelanggan. Kita bisa bisa cari untuk perbaikan di sisi Telkomsel itu sendiri. Nah, ini kita ketiga di mana kita collaborative atau perbaikan departemen. Seperti yang tadi bilang treatment solution tadi kita solusikan dengan propensity dan uplift model. Nah, sebenarnya ada masalah lagi nih. Seperti yang di slide sebelumnya yang awal-awal, adopting test affecting turn adalah network coverage and quality. Kemudian pricing itu sendiri jadi base price itu adalah pricing yang kita kita cap di misalkan kayak di outlet, di kemudian di website Telkomsel. Kemudian produk distribusi itu sendiri. Jadi tim-tim dari rekan-rekan sales yang menyebarkan produk-produk kita ke lapangan. Jadi ketika pendekatan ini, apa? Other ini tidak tidak kita bisa istilahnya kita bisa pinpoint ke pelanggan tertentu ini adalah suatu uh, masalah atau mas, atau problem atau yang bersifat uh, departmental. Jadi istilahnya network coverage itu kan akan sama untuk semua orang di suatu wilayah misalkan. Kemudian kayak pricing kita kebetulan mungkin pakai zona zona. Nah pricing ini akan sama dengan untuk orang yang ada di zona yang sama-sama dengan produk distribusi juga di kota tertentu misalkan distribusinya akan sama untuk semua pelanggan tapi uh, operasilitasnya kan beda-beda. Nah kita akan mencoba untuk di Telkomsel kita mencoba untuk me, me sedikit menjelaskan tentang how we can improve suatu permasalahan di level departmental itu. Nah ini kembali lagi sebenarnya model itu adalah a good explainer ya. Jadi model itu kan dia mencari pola yang mungkin dengan mata kasat mata manusia cukup susah untuk dibedakan. Nah, dengan pola itu kita bisa sebenarnya leverage kemampuan suatu model itu, model machine learning ya dalam hal ini. Nah, caranya adalah di, katakan saya kita menggabungkan beberapa fitur atau variabel dari departemen sales, model marketing dan network. Nah, sales ini seperti misalkan outlet dan distribusinya. Kemudian untuk marketing itu lebih ke pricing dan campaign atau iklan atau apa. Kemudian untuk network lebih ke jaringan. Jadi berapa BTS yang ada di suatu wilayah, kemudian berapa hasil rata-rata performance speed-nya misalkan. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan di departemen ini kemungkinan tidak bekerja di subscriber basis. Jadi teman-teman sales ketika misalkan mendistribusikan barang, mereka nggak lihat per-customernya seperti apa. Sama seperti kita masa iklan di TV, juga tidak melihat per-customernya seperti apa. Di network pun, ketika kita membangun BTS atau memperbaiki jaringan, atau mengupdate jaringan, kita juga nggak lihat per-superbases. -per Jadi dalam hal ini, kita mungkin perlu menggabungkan granularity -nya. Nah ini, uh, best practice-nya sih kita menggabungkan berdasarkan area work dari masing-masing departemen itu sendiri. Nah, dalam hal ini kita bisa melakukan modeling untuk masing-masing parameter yang kita bikin itu untuk churn itu sendiri. Churn ini dalam artian channel grade ya di suatu area work ini. Nah, hasilnya kita bisa sebenarnya cukup bisa belajar banyak dari churn condition dari model itu sendiri. Nah, ini sebagai contoh, ini data, ini simulasi aja. Nah, ini sebagai contoh dengan. Kita membangun fitur yang berlevel area of work. Kita bisa mem, sedikit menjelaskan lah. Mungkin yang kita kelewat kalau kita men, menganalisa dengan mata, dengan mata kita, dengan band kita. Nah ini sebagai contoh misal di bawah area A, ketika turn rate-nya dia itu sebesar ini, apa sih pet dia yang dia miliki? Apa istilahnya? apa yang menjadikan dia itu mempunyai suatu turn prediction, prediction turn ini, sekitar 5,2. Nah ini, kita bisa lihat misalkan, oh ternyata salesnya dia di bawah rata-rata tempat lain, misalkan. Di suatu kota A ini ya. Kemudian, oh ternyata misalkan marketingnya dia di atas rata-rata. Dia berada di kelompok ini, sehingga churn-nya lebih tinggi. Nah ini bisa jadi pressingnya lebih tinggi. Nah ini kebetulan, dia tidak ikut di trade network oh berarti kemungkinan besar uh, di working area a fit, apa, permasalahan network atau fitur-fitur network atau variabel network ini kurang uh, meng, istilahnya kurang mengkorelasi terhadap churn dia di suatu wilayah nah setelah kita bisa melakukan ini sebenarnya kita kan ini fitur kita bentuk supaya bisa kalau bisa, supaya bisa mengeksplain ke, ke departemen masing-masing. Contoh ya, mungkin kalau kita di kemarin, kita bikin di Telkomsel adalah berapa jumlah outlet di suatu wilayah, terus kemudian berapa jumlah distribusi kartu kalau di price. Di pricing, berapa sih e, pricing kompetitor? Berapa sih pricing Telkomsel? Nah, kalau di network, berapa sih speed Telkomsel? Berapa sih speed kompetitor? Nah, seperti itu. Jadi, kita bikin fitur itu supaya kita bisa action apa? misalkan working AI ini ke trade ini kita akan mengecek oh apakah kompetitor lebih lagi banding harga atau enggak atau kita termahalan di banding kompetitor dan lain-lain. seperti itu. Nah setelah kita ini adalah langkah paling penting di semua produk data science ya atau analisis kita harus communicate back dan kita akan memberikan feedback bahwa di misalkan ini ya di daerah mana yang memang lebih condong ke, ke terhadap fitur-fitur network atau terhadap fitur sales atau terhadap fitur marketingnya. Nah ini kita cycle ini kita lakukan di com sales sehingga kita bisa mendapatkan dari analisa kita kita bisa meminta teman sales teman marketing dan network dari mereka misalkan ada oh misalkan ada analisis ini kurang tepat, atau analisis ini ternyata tepat di daerah itu memang ada itu. Nah, ini kita bisa feedback dan kita bisa membuat cycle untuk mengupdate machine ini sendiri. untuk Oke. Okay. Nah, sebagai penutup, kita web up. John model ini memang, kalau dari sisi teman-teman data ya, ini masalah machine learning trivial ya sebenarnya. Adalah, kita memprediksi misalkan churn 1, tidak cenol, tapi sebenarnya yang paling penting adalah ketika kita membuat suatu target atau kita istilah di masinernya itu labeling, most importanting dalam label itu kita harus bisa mewakili value yang organisasi kita inginkan. Dan dalam hal ini kalau cen ini kan ketika kita bisa menjaga orang cen, berarti sebenarnya customer customer itu memiliki better experience kita bisa memenuhi produk yang mereka butuhkan. Dan ini cukup susah, bukan bukan susah ya challenging. Jadi ini butuh banyak uh, cycle untuk eksperimental dan lain-lain supaya ininya yang harus kita bisa maintain bahwa kita harus mendatangkan value dari produk itu sendiri. Kemudian dari apa interdepartamental analitik tadi sebenarnya ada kita kwe sih. Jadi ketika kita membuat suatu analitik produk ya kita sudah mempunyai banyak data dan lain-lain untuk, untuk yang kita olah sebenarnya kita bisa further step bahwa kita bisa berpikir lebih jauh ada nggak possibility dan jalan untuk menackle problem itu dari sisi lain jadi kalau dalam contoh saya tadi kita membangun itu untuk bisa menemukan nali bahwa suatu wilayah itu problemnya lebih ke network, atau lebih ke distribusi sales, atau lebih ke marketingnya. Oke, okay, thank you. Itu dari saya. Mungkin kembali ke Mas Andi. Iya, Mas Andi. Uh, thank you banget, ini materinya menarik banget ya menurut saya. Uh, dipikir kayaknya awalnya simpel gitu ya, cuma nebak cer atau enggak, ternyata di belakangnya kerjanya juga luar biasa gitu ya, masih ya antar departemen dan bagaimana itu di testing ke usernya, sampai balik lagi untuk evaluasi dari feedback dan segala macam, ternyata itu proses, kayaknya proses iteratif yang cukup kompleks gitu ya mas, berangkat ya. dari sesuatu yang kesannya cuman terkesan simpel, cuma mau, mau mencoba menebak mana aja yang mau cer mana aja yang enggak. nih Ternyata dari dari paparannya tadi mas sudah mengundang banyak banget ini nih mas banyak banget pertanyaan dari teman-teman. Oke. Okay. Banyak yang penasaran tapi mungkin sebelum saya mulai Q&A-nya ya uh, mungkin mau remind lagi aja ke teman-teman untuk follow Instagram kami di id dan di kelas @kelasdata_ikra. Nah. Terus jangan lupa juga untuk follow at Telkomsel dan at live at telekomsel. Ikuti sesinya sampai habis, nanti di akhir akan kita bagi-bagi 3 voucher class on, nilainya 750000 untuk 3 orang menonton yang di umumnya besok jam 8 malam di Instagramnya at kelasdata underscore ikra. Ini pertanyaan selanjutnya dari Ramadan. Halo. Halo izin bertanya kepada pemateri bagaimana pertimbangan Telkomsel memprioritaskan konsumen dengan transaksi yang jarang tapi nilai pembeliannya besar daripada konsumen dengan tingkat transaksi yang sering tapi nilai pembeliannya kecil. Terima kasih. Kedengaran nggak mas? Kedengaran mas pertanyaan yang bagus sih untuk mata, jurni keseluruhan mungkin kalau kita lihat sebenarnya sebuah bisnisnya intinya kan ujung-ujungnya adalah total, istilahnya cost, customer life value ya, jadi istilahnya berapa tinggi dan orang yang sering beli dengan nominalnya kecil tapi sering selama selama, selama dari customer life nya di Telkomsel itu menghasilkan value yang sama tapi kalau kita berkaca di churn, churn prevention itu sendiri kita akan cenderung uh, mentrit orang yang jarang jarang bertransaksi dengan kita karena kalau orang sering bertransaksi dengan kita itu kan istilahnya oh, mungkin kalau di dunia bis uh, marketing atau apa itu kan ada RFM kan resensi, frekuensi dan monetary, jadi ketika tiga itu sudah cukup apa ya Inggris dengan kita kita bisa katakan aman tapi khusus untuk jenis, ketika orang itu jarang jarang bertransaksi dengan kita, kita akan titik beratkan ke orang-orang seperti itu. Karena memang kalau orang jarang bertransaksi kan kemungkinan besar e, memang tidak terlalu terikat dengan kita. Jadi kemungkinan untuk liftnya dia sangat ringan lah untuk melift. Oke, seperti itu. Tapi kembali ke permasalahan data ya, sebenarnya hal-hal hmm. seperti itu akan ditemukan oleh si model itu sendiri, model machine learning itu sendiri selama kita memberikan input variabel yang tepat misal kita kasih RFM nya itu hmm. tadi sesuatu subscriber jadi akan diselesaikan oleh mesin learning itu sendiri tentunya kita harus mengecek hasil mesin learning itu masuk akal atau enggak gitu, hmm. Oke okay. terima kasih mas ini kayaknya koneksinya sudah membaik nih uh, berarti tadi Uh, RFM atau monetary dan resistance frequency value itu masuk sebagai parameter machine learning modelnya gitu ya, mas. Jadi sudah masuk dalam pertimbangan pada saat pemodelannya gitu ya. Oke. Okay. Uh, pertanyaan selanjutnya nih, mas, dari uh, Sayogo Utomo Selamat malam. Saya ingin bertanya, apakah percobaan untuk mencegah user untuk churn itu berbeda-beda untuk setiap user? Jadi offer dilakukan secara acak? Atau dilakukan dengan melihat juga data purchase user hingga offer tersebut memiliki peluang lebih besar untuk diambil oleh user? Oke. Pertanyaan bagus lagi ya. Ini sangat mendetail ya. ya. Jadi bagaimana kita tahu suatu offer itu e, bermanfaat bagi seseorang atau nggak bermanfaat, dalam artian mungkin dia menjadi tidak jen dan dia milih ya. E, pada awal kita melakukan itu, kita melakukan eksperimen kan seperti biasa secara secara kaidah statistik kita memang harus melakukan eksperimen dan itu ketika kita tidak punya basis apa-apa kita bisa melakukan uh, unsupervised learning dulu ya istilahnya kita mencoba mengklasifikasikan pelanggan itu berdasarkan beberapa uh, treat-nya dia lah. nah dalam hal ini biasanya kita melakukan dalam hal arpu ya istilahnya average revenue per user di suatu bulan. Nah itu biasanya kita menjadi basis awal kita untuk melakukan eksperimen. Jadi misalkan kita kasih ke segmen A suatu produk, nanti hasilnya seperti apa. Nah pemilihan itu ya tentunya kita untuk memenuhi persyaratan statistical test ya yaitu harus dilakukan secara random dari masing-masing segmen itu sendiri. Jadi intinya akan banyak cycle dan itu akan kita lakukan setiap over jadi cukup, cukup, grand scale cukup besar, dan mungkin kalau lebih tertarik dengan materi itu sebenarnya di next tech, talks on the yang di 31 ya, etik eh, 30 ya itu akan membahas tentang itu Oke hmm. Mas Oke okay, mas. Okay, mas Andi, terima kasih banyak Mas, ini saya uh, langsung coba tanya lagi ya, ini banyak banget pertanyaannya nih, pada penasaran dan dari Diki Mas, sekarang pertanyaannya selamat malam, apakah channel analisis ini bisa juga digunakan untuk selkah bisa diaplikasikan ke produk service yang berbasisnya subscription? Oke, terima kasih. Pertanyaan yang cukup bagus ya, jadi sebenarnya churn uh, prevention itu sebenarnya masalah yang cukup general ya, jadi intinya kan kita menemukan alih siapa, dan kita treatment apa. Nah. Kenapa general? Sebenarnya label itu kan terserah kita sebagai data scientist atau analis, itu tergantung dari network service kita. Jadi sebenarnya kita juga punya pelanggan yang berbasis subscriber juga, eh berbasis subscription ya, kartu halo, walaupun mungkin dibanding prepaid kita cukup kecil, porsi kartu halo kita, tapi kita juga akan membangun, kita membangun model juga untuk khusus untuk pelanggan hospital itu. Jadi sebenarnya sama kita bisa memakai framework yang sama, tapi mungkin ketika kita membuat level dan lain-lain kita harus melihat uh, naturenya masing-masing uh, pelanggan yang atau service yang kita berikan ke pelanggan. Oke, okay, ya sudah <laughs> selesai. lagi. Tadi sempat di ujung. Oke, okay, berarti oh, berarti basically sampai. sebenarnya bisa yang masih dipakai untuk yang. Yeah bisa-bisa untuk subscription maupun yang uh, yang prepaid ya, yang yang yang prepaid ya Mas, Mas Andi ya. ya. Oke, okay. nah mungkin nah. ini pertanyaan terakhir nih Mas, uh, ini menurut saya pertanyaannya uh, simple tapi menarik nih. Halo dari Mas Sukron Aziz, Halo Pak, saya juga di Telkoni katanya. Kalau berdasarkan data yang menunjukkan pelanggan channel itu, lebih ke soal capability jaringan atau soal tidak menariknya sebuah promo? Nah. Ini lebih ke, apa ya? Oke, pertanyaan yang baik sih sebenarnya. Bagus sih sebenarnya. Uh, kalau dari ini mungkin sedikit juga. Kalau dari survei ya, yang paling besar itu memang dua trade utama di Telco itu adalah jaringan dan pricing itu sendiri. Nah, sebenarnya cukup sama sih ketika kita melakukan itu dengan dengan analisis kita, dengan data kita dan kita coba running di model ya, sebenarnya sama, tapi memang untuk kasus telkomsel ya sebenarnya kita tahu sendiri sih sebenarnya. jadi jaringan kita cukup cukup bagus lah intinya, jadi kemungkinan besar memang lebih condong ke promo dan pricing, jadi memang nanti akan tergantung ke naturenya masing-masing bisnis atau perusahaannya. Hmm. Tapi mostly di telco Pasti ujung-ujungnya dua itu sih Dan itu mungkin berbeda Di tiap daerah Jadi memang, itu memang... Itu Harus hmm. harus kita lebih dalam Dan memang kembali lagi Apakah sudah menyelesaikan Permasalahan bisnis yang Kita, kita akan Tambah value-nya Oke, jadi memang intinya sih mencari sweet spot antara itu ya, Mas Yassol, tadi Mas Andi juga sempat bilang di slide kan, bukan cuman, model yang ini kan tujuannya bukan cuman uh, create business impact value, tapi juga yang jelas uh, experience buat usernya ya, Mas, ya. Karena sebenarnya intinya kalau experience-nya puas, orang pasti akan dengan sendirinya retention lah, ibaratnya gitu ya, Mas. Ke kemana-mana gitu. Oke, okay. Mas Andi thank you banget nih, teman-teman, uh, sorry banget. Kita banyak kendala malam ini, uh, pertanyaannya juga masih banyak banget yang saya belum bisa cover, tapi mungkin saya mau coba rekap beberapa poin penting dari yang Mas Andi tadi sampaikan ya, buat yang mungkin ketinggalan tadi di awal, uh, tadi Mas Andi banyak share tentang bagaimana caranya kita uh, di telkomsel mencegah churn dan bahwa ternyata uh, mencegah churn itu permainan yang sangat kompetitif ya antara kompetitor karena ternyata subscribernya sendiri Indonesia itu udah ada 350 juta, jadi pada saat kita mencegah churn berarti uh, kita mencegah uh, uh, customer yang ada untuk pindah ke kompetitor lain gitu ya, masnya. Mas Ya. Mas Andi juga tadi sempat bilang bahwa, um, uh, apa namanya, churn itu bukan life cycle nya ada, ada, bisa dibagi dua lah ya, ada masa inaktif sama ada masa grace period Uh, di mana kalau masa grace period itu uh, user sudah tidak memakai kartunya lagi, jadi fokusnya akan lebih di masa inaktif pada saat mereka uh, masih ada pemakaian, tapi sebisa mungkin, secepat mungkin mendeteksi bahwa ada indikasi-indikasi akan dan di mana di situ bisa kita lakukan treatmentnya, gitu ya. Mas, dan Mas Sandi juga tadi sempat bilang bagaimana... Treatmentnya pun dilakukan bukan secara random atau secara langsung ke semua, tapi ada kontrol dan treatment group-nya juga, ada ebi testingnya juga. Menurut saya, itu hal yang sangat menarik, ya Mas, untuk bisa melihat uh, promosi seperti apa sih yang bekerja dan mana yang enggak, dan lebih spesifiknya terhadap segmentasi pro, uh, user yang mana, customer yang mana, gitu ya, Mas. Terus tadi Mas Andi juga banyak cerita soal. Cross department, jadi pakai datanya bukan dari level individu aja, tapi agregat levelnya juga dipakai, baik itu dari sisi marketing maupun geospatialnya, ngelihat seberapa banyak sih point of sales di sana, seberapa kuat sih, uh, uh, sinyal di sana, seberapa banyak sih, mungkin uh, feedback dari user tentang sinyal maupun promo dan lain-lain gitu ya mas ya. Dan juga tadi mas Andi terakhir bilang bahwa yaitu Uh, utamanya sebenarnya soal retention ini harus lebih tarik ke atas lagi dari sisi bisnisnya bagaimana modeling ataupun data analytics ini bisa satu kasih bisnis impact dan yang kedua tentunya yang gak kalah pentingnya juga meningkatkan experience buat usernya dan untuk mencapai itu possibility-nya banyak ya mas caranya gitu, itu yang itu yang tadi saya belajar banyak dari mas Andi oke okay. thank you banget ya mas Andi untuk waktu sharing sessionnya malam ini kita singkat tapi padat Uh, banyak gangguan tapi tetap seru gitu uh, stay safe, stay healthy ya teman-teman, uh, jaga kesehatan, fisik, mental dan juga finansial uh, stay socially distancing, digitally connecting saya Indian Rahmanda dan Mas Andi Buwono uh, dan segenap tim Ikra uh, yang bertugas kita pamit diri undur diri, selamat malam sampai jumpa di minggu depan bye guys